Nih, liat, nih, ya, ini aku, iya, ini aku, eh. wow bisa lihat di depan, gak tahu Oke itu Ya jadi ditutup, soalnya, gimana lagi, ih, e. kalian nanti aja nih ini kalian lihat ya sekarang tuh Satu malam jadi kebuka ada apa apa yang spesial nah semua video aku tuh semuanya malam jadi kebuka ada yang spesial dari pagi tuh kebaga ada jadi di semua video aku ini ya kan dan sama yang teh cuma sedikit dong sih jadi ini hari terakhir aku best review dah